從早謝謝。謝謝。 ini udah nyampe pesanan yang tadi ya 85 MP mas gojeknya dateng nggak sempet aku klik ini videonya <laughs> oke okay guys jadi ini pesanan aku yang barusan totalnya 85 MP aku pesen dua macam ya bakso ikan sama chicken katanya mak nggak ini nih. <giranya> ini pesanan aku ya tuh jadi aku pesen yang chicken ini isinya ada sekitar kurang lebih enam kali ya aku pernah order sebelumnya dan rasanya tuh emang enak banget aku gak makan nasi aku cukupin aja sama satu laginya bakso ikan cek <giranya> Ya Allah, kadang kasihan ya. Nih, jadi aku pesannya bakso ikan sama chicken ini. Bener-bener bikin aku mager deh aplikasi ini. Mantap ya. Chickennya crispy banget, ya. Chickennya crispy banget loh. sih, ini kurang lebih 60 puluh yang satu satu ini ya, 60 puluh dan ininya tadi 25 ukurannya hmm. 25 Hai, tinggal ini aku mau coba satu kali lagi pesen yang minuman ya. bilang pedes ya jadinya nggak dikasih ini deh. Hmm. harganya bervariasi ya nggak terlalu mahal menurut aku. aku pas pertama kali daftar pakai akun baru ya pertama kali download emang langsung dapat gratis 30 hari gitu guys atau sebulan, nah, gratis free ong, nah, gratis ongkir gitu ya. Cina. nah ini udah dateng pesenannya ya Nah bener guys ternyata beli satu gratis satu Halo guys jadi ini adalah pesenan aku yang barusan beli satu gratis satu jadi sebenarnya harga aslinya itu 85 N ya guys ini jadi seharusnya harga aslinya 85 NT, kalau 2 kan 170 NT. Nah, berhubung beli satu gratis satu, jadi harganya tetap ya, cuma dihitung satu. Karena di sana ada pilihan, boleh dikasih tambahan apa gitu ya? Eh, kayaknya buah ya di dalamnya ya? Ada buah gitu di dalamnya masing-masing tulisannya ada yang 10 NT dan masing-masing ada yang 15 NT tapi aku kliknya yang 15 NT jadi yang masing-masing itu dihitungnya sama ya dihitungnya itu dua-duanya gitu jadi 15 ini 15 jadi 30 Kenapa aku bayarnya enggak 85 tapi 115 karena di tambahan 15 ini juga 15 jadi ada tambahan 30 NT ya guys jadi yang ininya tuh di satu gelasnya tapi apa-apa sih tuh oh, sama aja ongkos juga gratis jadi nikmatin aja selama satu bulan kurirnya ternyata enggak pencet bel katanya untuk gerbangnya udah buka jadi enggak pencet bel seharusnya kan ada pencet bel jadi aku udah bukain dia udah di atas dan dia bingung ada di mana sempat cek juga ini ya pesenannya totalnya 116 mt. ini aku mau cari piring dulu halo guys jadi ini pesenan aku udah nyampe bungkusnya juga pakai ini ya bukan kertas yang biasa gitu, guys. Bentar. Dua. Sudah nyiapin ya. Nah, jadi ini pesanan aku. dua, chip sama tahu bakar. Mister Wang. Pokoknya bungkusnya itu bagus, rapi dan pokoknya ini ya fresh gitu loh baru mateng. Ini yang tahu bakarnya. Cek. Dan ini yang cipainya. Wow. Baunya harum banget loh. Bede banget, ini 88 NT wow gila, satu piring guys, <laughs> satu piring sampai penuh, ini tahunya sampai enggak, ini ya enggak muat, kalian bisa lihat deh. Jadi dibilang Cipai tapi kayak dipanggang gitu loh. Bumbunya juga pakai bumbu panggang gitu, ih bener harum banget, wangi bikin menggugah selera. huitnya dan ini ayamnya ya. Tuh gede banget ya. Lihat Aku lagi makan enggak pakai nasi. Wah, ini enak banget. Pokoknya mantap! Dan ini minuman yang tadi siang beli satu gratis satu, jadi ini tuh ternyata rasanya rasa apa namanya jeruk nipis, guys. Jeruk nipis tapi bawahnya yang tadi aku tambahin 15 empty itu ternyata puding ini tadi udah wasset Si ayam sama keju hampau hampau ini udah satu chicken 4 nugget ya chicken nugget sama ini Pesanan aku tadi di warung Indonesia ya, yang hmm, tadi Alhamdulillah ternyata baru kepikiran. <laughs> Bukan baru kepikiran, emang tadinya kayaknya mungkin nggak nggak mungkin itu ada yang kerja sama dengan warung Indonesia. Nah, Tahu eh ada. Masuk ya. Nah ini. Uh, ada nasi pecel ya di sini, nasi putih, ada lalaban, ada telur dadar, tempe, sama ini ada sambalnya juga. Ini ayamnya, nanti aku mau pindahin petir aja ya, jadi lengkap.